Halo sahabat halme Studio, perkenalkan nama saya Meliana Dalam video ini kita sedang mempelajari tentang materi SAP Fundamental Di video sebelumnya kita sudah membuat good receipt yang merupakan dokumen penerimaan barang yang kita pesan ke vendor Kita di sini akan mengerjakan exercise 4-3 post an invoice using logistic invoice verification Jadi kita back dulu Dan mencari folder logistik, invoice verification, lalu dokumen entry, dan pilih enter invoice di code-nya Miro. Lalu kita isi invoice date, pilih hari ini. Lalu mengisi nomor reference jika ada. Kemudian menuliskan nomor purchase order, lalu tekan tombol enter. Ini adalah amount hasil perkalian harga printer 355 dikali 10 piece yang kita pesan. Selanjutnya, kita klik calculate text, dia akan menghitung 3550 euro ditambah teks 674,5, totalnya 4224,5. Lalu tekan tombol enter. Setelah itu kita akan tekan tombol save, dan kita akan mendapatkan nomor invoice verification. Demikianlah cara untuk membuat invoice verification, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.